Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Bedok Seka Sekaya teman-teman Kali ini saya berada di laut Mencari Banyuwangi Dan kali ini saya ikut teman-teman ya Ini teman-teman mau ada pemenahan perahu Ke pulau atau sembulungan ya dan ini saya ikut ini dalam perjalanan menuju ke pelungan itu ya, teman-teman. Ini jalan perjalanan ini. Suaranya agak berisik ya, teman-teman karena mesinnya terlalu bisin ini. Ya, di sini ini. Dan mesin 4 silinder. perahu karet ini ya ini sudah lama pernah, pernah naik rahu karet ini kebalanya kaki ya teman-teman kebalanya ini kan ini soalnya sudah lama banget ini nah, naik ya. ini itu jaring-jaringnya itu ikan jaring Oke, selanjutnya, yang lagi pacar, itu perjalanan ini karena mau, tapi tadi teman-teman ini ya, oke cuaca mendung ya teman temen ini. Dan ombaknya lagi enak ini ya. Enggak ada gelombang besar sama sekali. Lagi ini Anginnya juga enggak terlalu kencang. ya teman-teman ini sudah hampir sampai ini ya teman-teman ini kepala nya agak pusing nih mungkin nggak bisa itu turun ini nanti di... ini masuk aja di dalam ini ya juga ada. Oke, teman-teman, ini mau menurunkan jangkarnya ya, teman-teman. Ini bentar lagi turun ini dan sambil menunggu surutnya air ini nanti. Oke ya, teman-teman, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjelamankan dong. Ha? Tidak tak cukup